serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di pagi hari ini kita flashback dulu ke momen yang bikin ngakak ketawa pastinya warga konoha ya saat dimana momen papa bilar video call bunda lesi ke Jora, dan di saat itulah persahabat, Ferdinand mensugasti Rizky Bilar menganggap Lesti adalah sahabat semasa SMA-nya. Di sini kita lihat persahabat ya, ini bikin ngakak kita semua, momen-momen masa itu Masya Allah, Bapak Bilar ini emang tidak mengetahui kalau Lesti itu adalah Lesti sesungguhnya, tapi Bapak Bilar ini menganggap bahwa Bunda Lesti adalah sahabat semasa SMA-nya. Momen ini pun dari oleh aku, Rossi Anuska Leslar24. Disimak juga di kalimat komentar. Di sini banyak sekali persahabat ya, tanggapan dan respon dari para sahabat Leslar. Yakni dari akun Instagram, Setio Dani mengatakan, Masa itu sungguh bikin ketawa tuh persahabat ya. Ini sih luar biasa momen-momen dimana warga Konoha dibuat ngakak oleh kelakuan Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora. Dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada kabar yang lagi viral-viralnya, persahabat yang mengenai kabar Wanda Hamida yang menyinggung Lesti dan Rizky Bilar saat dikasih uang 1 miliar oleh Stephen Richard. Di sini, persahabat sebelumnya Wanda Hamida ini memposting kabar Lesti dan Rizky Billar yang tentunya menerima uang hadiah dari Stephen Richard. Padahal hadiah ini, persahabatan ini kado untuk Baby L, dan di sini Wanda Hamidah menyinggung soal pemberian uang tersebut. Disimak, persahabat Wanda Hamidah juga persahabat Yang menulis sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini, terganggu nurani saya. Sama gambar ini, kan mereka berdua sudah amat sangat kaya raya. Kenapa harus pamer dikasih uang sekoper? Gua kalau sudah kaya sih malu dikasih orang duit terus pamer tuh ya itulah kalimat sepenggal persahabat ya yang dituliskan oleh Wanda Hamidah yang diposting di IG-nya pribadinya. Ini sontak banget nih banyak dibanjiri komentar pembelaan dari para sahabat Lesti dan Rizky Bilar, pastinya postingnya ya karena di nasal ini persahabat yang mendapat panggilan kembali dari bareskrim Krim mengenai tentunya pemberian uang senilai 1 miliar oleh Steve Paul Richard ini dikabarkan bahwa Steve Paul Richard ini persahabat ini tentunya tersangka kasus investasi bodong DNA Pro dan di postingan ini pun kita mendapatkan tentunya kabar baik nih dari bareskrim Krim di simak kabar baik ini ada sebuah kalimat yang diunggah oleh aku, Leslar Indonesia 2020. Kasudit i Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau di Pideksus, Baris Krim Polri, Kombes Yuldi Yusman mengatakan, Pasutri, Rizky Bilar, dan lesti Kejora diminta untuk membuat konten promosi DNA Pro. Atau pemberian uang tersebut hanya sebagai konten untuk mempromosikan DNA Pro, katanya hari Kamis, tanggal 14 bulan 4, 2022 Hal ini diketahui setelah penyidik memeriksa CEO Founder DNA Pro Academy, Stefanus Richard, alias Stephen Richard Dari pengakuan tersangka Steven uang scover sempat diberikan untuk membesarkan nama DNA Pro melalui pasangan selebriti yang sedang naik daun itu kita simak persahabat ya, bahwa kabar ini membuat warga Konoha bahagia sekali Karena pemberian uang tersebut hanya sebagai konten untuk mempromosikan DNA Pro Persahabat ya, itu dinyatakan langsung oleh Stefan Richard dalam pengakuannya Saat diperiksa oleh mobil sporing persahabat ya Kita simak juga nih, banyak sekali tanggapan respon yang diberikan oleh sahabat Leslar Yang dari akun Munsiatu, namaskar hikmah mengatakan Nah loh, malu enggak, malu enggak, takut enggak, takut enggak yang hujat, ngefitnah dosa setinggi apa ya Ngeri dan idola kita makin dan makin penuh pahalanya, amin, masya Allah banget ya Inilah tentunya buat pelajaran juga bersahabat ya, jangan langsung nanti ambil keputusan apalagi tentunya menyakiti hati orang lain karena kita belum tahu yang sebenarnya Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari akun anif.naungat mengatakan Gimana kabar para senior yang kemarin Udah nyindir-nyindir Ada juga kan itu emes nyindir juga katanya tuh Kita biarkan saja Mudah-mudahan mereka selalu tentunya mendapatkan hidayah Dan bisa berbuat baik untuk banyak orang, dan kita lihat persahabat ya, diunggah Islam saja ini ada sebuah kalimat yang luar biasa menghargai, kita belajar menghargai orang lain, adalah salah satu cara menghargai diri sendiri, karena bagaimana cara kita menghargai orang lain begitulah orang lain akan menghargai kita, semakin baik cara kita insya Allah, akan semakin baik Allah membalasnya ini juga persahabat ya, bisa bersangkutan dengan tentunya sindiran atau kabar yang lagi viral Soal Wanda Hamidah yang menyinggung Lesti dan Rizky Bilar ini Untuk berikutnya juga persahabat ya Ada kabar spesial yang kita dapatkan nih Aduh ini sih foto kit dari Lesti dan Bilar ya Semoga saja bisa secepatnya di Ini timbunan foto yang sungguh menggemaskan. Dan untuk berikutnya juga persahabat Bang Mimin akan mengingatkan kembali jangan sampai lupa, tanggal 25 April 2022 akan hadir acara Sofi Big Ramadan Sale pukul 7 malam hari Senin persahabat lesti Rizky Bilans sudah dipastikan akan tampil akan hadir menyuguhkan kejutan bahagia lewat acara Sofi. Karena ini spesial banget ya, Bunda Leslie Papa Bilar kembali tampil bareng di televisi. Yuk sama-sama doakan yang terbaik, semoga Leslie Bilar selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Hmm. Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.